ini untuk dipisir untuk seperti ini untuk para di flower bawaan atas bawah ini radiator untuk keluar habis nah ini taruh di dalam box flower mobil bawaan untuk disebar dinginnya exposure as ini khusus ini. ini di dalam blower nah ini kabel input DC nya harus pakai kabel audio min plus besar. nah ini <coughs> nanti chrome adapter on off AC ini gede nah ini on off blower Eh, on off radiator nah ini radiator pompa air ini contoh yang suka semoga air oke ini display nya nanti kabel ini ya kalau di blower mobil di, uh, di blower mobil 3 Oke, sudah ya. Put